Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Robbis Roli Sodri Wayasri Amri Wahlu Uratam Milisani Yap Kauhulu Kauhli Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus IKBS Yang tidak kita sebutkan namanya satu persatu Kemudian yang kami hormati juga Bapak Gontam Yusuf Matondang sebagai Tuan rumah atau panitia dari pengajian online kita yang hari ini berlangsung dengan online, kemudian yang kami hormati, Bapak Ustadz yang akan memberikan ceramah nanti, Pak Dr. Hasinggahan Lubis, yang sudah hadir bersama kita pada hari ini, dan yang kami hormati juga, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama sekali mereka kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul meskipun dalam kondisi online karena kita belum bisa melaksanakan pengajian seperti biasanya. Dan salawat beriring salam kita sampaikan ke Nabi Muhammad Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam untuk kita semua sehingga kita saat ini bisa seperti yang sekarang ini. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan uh, susunan acara kita pada pengajian kita kali ini, di mana untuk susunan acara yang pertama adalah uh, pembukaan oleh MC atau pembuka acara yang sedang berlangsung oleh saya sendiri, Deni Batubara. Kemudian nanti akan dilanjutkan di acara kedua dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Haji Muhammad Yunus SAG dan yang ketiga dilanjutkan dengan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Sa'diah Hamdan Matondang SPD kemudian nanti akan dilanjutkan dengan acara keempat sambutan dari Panitia yang juga ketua IKPB Jaya yang baru terpilih kemarin periode 2021-2026 Bapak dokter Andus Haji Gontam Yusuf Matondang MM dan di acara kelima nanti ada sambutan dari pengurus IKBS yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Safi'i Nasution. Acara keenam sepatah dua kata dari tokoh yang kita tuakan, finis IKBS yang akan disampaikan oleh Bapak Minsarudin Nasution. Kemudian acara ketujuh pengajian siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haslinggahan Lubis Nanti dilanjutkan juga dengan acara ke-8 Ramah Tamah unek unik ataupun usulan-usulan yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Farid Wajidi mhum dan kemudian acara kita tutup dengan acara ke-9 penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Amin Lubis. Nah, eh, mungkin banyak yang bertanya-tanya isi hmm. di untuk membawa acara pendidikan, jadi belum patah tak kenal maka tak sayang meninggalkan Jadi sekalian aku memperkenalkan diri, aku Deni Batubara, uh, asal tapi, Najolo, silaping tapi anggo Najolo, akhir di Selaping, cuman berpindah-pindah, mulai ngon desa Baru, pindah tu Air Bangis, pindah tu Air akhirnya anggo orang tuai memben di Selaping, jadi Uh, Anggota ayahku ngon daerah Ampung Padang Kularna di Lubuk Juangan di Singawar, pan asalna ngon Paroman, uh, jadi malah malah nenek eh malah nenek ngon ayah, ima anak ini begitu <tuh> bujang di Paroman, malah om ngon ayah, ima ini <tuh> Anggi ini uh, tongkualin jalin toga gularna malah malah uma malah uma on silaping jadi uma on eh anggo ompung di neta jadi ompungon ompung lebih mustofa mantan wali nagari tahun 80-an jadi umat uma anak niloi mustofa nomor tolu anak pertama adi di silaping anak kedua i ma adi almarhum Sahminal Matondang jadi Au Senari tinggal di Tangerang, di daerah Celeduk. Najoro sempat jadi reporter Metro TV di Medan. Menai pindah ke Jakarta jadi produser di Metro TV. Senari jadi eksekutif produser di Berita Satu. Jadi Ima sekedar perkenalan ngonau. Nah, tanpa memperpanjang kata, kita mulai acara ini. Sebelum kita mulai acara mari kita membacakan uh, basmalah disambung dengan al-fatihah uh, secara bersama-sama dan pembacaan uh, basmalah dan al-fatihah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik untuk mulai acara. Yang muningkalt pantun jadi di pengajian online IKBS, acara pertama kita akan ke acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Alquran yang akan dibacakan oleh Ustadz Haji Muhammad Minus Matodang pada Umat Junus kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf uh, bawaan covid masih ada jadi nggak bisa panjang-panjang napasnya gitu ya. Jadi memilih bukan dengan irama nagam bukan yang biasa gitu. Tilawah <laughs> tartil aja. <laughs> Tadi, tadi malam dicobain Wah, kayaknya gak mampu nih <laughs> Gak kuat A'udzubillahiminasyaitunirajim Bismillahirrahmanirrahim inna al-lazina allah summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaiikatu an la takhafu wa la tahzanu. Allah takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allatikuntum tu'adun Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhira Walakum fiha ma tajtahi anfusukum walakum fiha ma nuzulam min ghafurir rahim Wa man ahsanu qawlam min man da'a ila Allahi wa amila saliha wa lam mil salihan wa qala innani minal muslimin wala tantastil hasanatu wal sayyi'ah wa fa bil ahsan wa in allazi bainaka wa bainahu adawantunka annahu waliun hamid Wa mayulqa ha illa allazina sabaru Wa mayulqa ha illazul huzzin 'azhim Sadaqallahul 'azhim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran Yang dibacakan oleh Ustadz Haji Muhammad Yunus Matondang S.A.G.M.M Yang tadi membacakan Al-Quran Al ayat 30 sampai dengan ayat 35 Dan berikutnya pembacaan dari Tilawah Yang akan dibacakan oleh Ibu Saddiah Hamdan Matondang SPD Kepada Ibu Saddiah kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu terasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu peroleh. Apa yang kamu inginkan, dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah, yang maha pengampun, maha penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, dan mengerjakan kebajikan dan berkata. Mak cinyak sementara ini, Aku termasuk orang-orang muslim bisa pakai, oh, ya. Mati pakai itu. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan Tidaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik Sehingga orang yang rasa permusuhan antara kamu dan dia Akan seperti teman yang setia dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar Maha benar Allah dengan segala firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahalolaiq. Salamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terdengarkan tadi pengajian serta Sari tilawah. Untuk uh, sekedar info saja, Haji Yunus ini dulu satu SMP tahun sembilan satu sampai sembilan tahun delapan puluh delapan sampai sembilan satu di SMP Slating, Sakalas, Sabangkubusengan, jadi baru Subusengan di Jakarta. Jadi untuk acara berikutnya. Kata sambutan dari Panitia, yang juga ketua Ikatan Keluarga Pasaman Barat Jakarta Raya yang baru terpilih kemarin, periode 2021-2026, yang juga menjadi Panitia di acara kita ini, kepada Bapak Dr. Anus Haji Gontam Yusuf Matondang, MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Kota Padang, hmm perjalanan lanjut ke-bukit tinggi cakep naga cakep ya cakep bapak ya? ibu komkom -kom surina selamat datang kita jalin silaturahmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahillazi arsalah rasulahu bilhuda wa dinil haqti liyuziru ala dini wa kafa billahi syahidah astadu an la ila illallah wa daulah syarikalah Alhamdulillahi rabbil alamin dan nabiyul rasulullah amma Bapak Ibu, Abang, Kakak, Om, mungkin ada orang emang tua, udah ade uh, pe anggi-anggi, lalai-lalai, kaum uh, sudena segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam sebagai panutan kita wassatu nasana yang telah membawa kita, yang telah membawa dinul islam sebagai risalah yang menjadi keyakinan dan kita amalkan dalam kehidupan kita uh, Sepatah kata dari kami, Panitia, jadi uh, beberapa hari yang lalu kami hubungi Bang Sabi'i, Bang Rajani, Bang Baudin Rasu-rasu dong lambat mehidanda marsuo Madungun maruai, pandah dong biasakan nadung harisan sekali dua bulan deh pengajian. Jadi karena rasa kangen itu sudah halal bihalal kemarin kita mungkin enggak sempat. Enggak sempat ada juga buka puasa bersama. Biasanya juga jalan-jalan menjelang Ramadan atau pengajian narisan di rumah siapa sebelum Ramadan. Dengan covid sejak kemarin 2020 kayaknya mungkin jangan jalan kita ada dua tahun udah enggak pernah ketemu ya. Jadi secara keluarga atau pribadi melakukan apa namanya hubungan telepon barangkali WA tapi yang namanya kumpul rame-rame karena memang dilarang kita lebih utamakan kesehatan mula-mula kan kita agak kurang percaya dengan covid tapi lama-lama covid ini benar juga ya karena banyak korbannya ada yang meninggal ada yang sakit beberapa di antara kita mengalaminya saya mengalaminya bulan Januari yang lalu ya Januari yang lalu 5 uh, hari tapi masih OTG jadi perawatnya enggak di rumah sakit tapi di hotel di hotel untuk di isolasi mandiri ya Nah mungkin teman-teman lain, ini Adinda Yunus barusan itu, barusan kena tadi, Adinda Saadia juga menyebut tiga orang, oh. nggak tahu lagi yang lain-lain, jadi dirasakan, gimana kita menyampaikan berita ya, berita oh, ini ada yang meninggal dunia, kita tahu lah kemarin di grup ya, Abang Kogman sebelumnya ya. Nah ini aman. Dengan adanya acara silaturahmi ini kita dapat bertegur sapa, bersenda gurau. jadi bapak ibu dapat tadi berkenalan lagi berakal selatuhrami, mengec-ec jual mau tautas sebelum acara, jadi pak gunting ubat nilungan yang udah masarudin nangkin deh, lambat main nomor su, angus ada-ada nomor su, telepon lu ya, ah, tapi nomor su sama aun ah, awndepi mungkin masih jalan lambat, jadi mudah-mudahan. Acara yang bermanfaat membawa berkah uh, atas persetujuan nih Bang Pi Bang Rajani, Bang Baudin, uh, hubungi Bang Parit, Bang Masih Bang Supriyadi. Alhamdulillah satu isu deh, kan nah, melalui zoom. Kebetulan ada suatu kita pasti kita zoom. Ah, masalahnya kita pakai untuk kebaikan, itu masjid desa Marsilatorani. Nah harapan kita mudah-mudahan kita lanjutkan apabila diperluan kondisi covid 19 menerus tidak bisa berkumpul-kumpul. Di Bandung, pengajian Zoom sekali dua bulan, dua bulan kita pakai besi, kan? Sebagai panggonti, lungun nirwa. Imadun sodong terakhir, adong juga kabar berita, lungun Niroa. Nah, Mudah-mudahan nanti, selain ketua IKBS memberikan sambutan, bang sapi, kita harapkan berkenan juga nanti, uh, sepatah dua kata, unda toh bang toh ta. Masa pakai ciani, baru dabang raja abang Baudin, ningkalai, bang, uh, Pak Minsarudin maju sekali, nah, Jadi, insya Allah nanti, unda toh bang toh ta. Dua kini, uh, Pak Nusarudin Bumne Intung, dua kata, kan kabar berita ataukah uh, informasi segala macam? Nanti disampaikan berkenan, Pak Farid Wasdi. Kemudian, insya nanti dua penutup. Kalau sudah bergabung ustadz kita, Pak Amin Lubis, dapat menutup doa, tapi seandainya belum bergabung nanti, sekaligus minta Pak Asingan sebagai narasumber kita untuk. Uh, siraman Rohani Tausiah di siang hari mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sebagai pengantar kami panitia sambutan Imam Isfahun sebagai penutup uh, terima kasih bagi keluarga bagi utusan yang kemarin telah bergabung bersama dalam acara Mugbes KpB yang telah mengikuti langsung mudah-mudahan ada hikmahnya ada manfaatnya uh, kita bersilaturahmi juga dengan warga pasaman barat lainnya yang ada di Jabodetabek ya mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya untuk kita semua mohon doa, dukungan, support, masukan, nasihat, dan seterusnya nilai topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebegian tadi kata sambutan dari Panitia Bapak Dr. Haji Gontam Yusuf Matondang MM malah auto Pak Gontamun mermamak mereka meragi ma ompung ayah ini Pak Gontam. Jadi sebagai informasi, Natuari adong pemilihan pengurus baru Ikatan Keluarga Pasaman Barat. Nah, alhamdulillah Wakil Nita Nangon Rana Batahan, Pak Gontam terpilih jadi Ketua Umum periode 2021 sampai 2024. Semuanya sekalian itu ucapkan kini selamat untuk Pak Gontam. Bayangin di mulai Mama pakai pantun kita baru naik turun pantun tongan kan cakep pantun nilamiri batang batahan airnya biru hmm, cakep gunung sigantang warna hijau ah, terus selamat untuk ketua ikpb yang baru ah. semoga banyak manfaatnya untuk perantau mantap Hei. Hei. Nah, itu, acara berikutnya adalah kata sambutan dari pengurus IKBS yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Safi Inasution kepada Pak Haji Safi Inasution kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Halo. warahmatullahi wabarakatuh saya namanya Totop dari Bekasi Alhamdulillah saya sudah gabung dengan IKBS Hari ini saya alhamdulillah partisipatinya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan pada Allah swt. Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sudah lama kita nggak bersama bertemu ya. Terakhir kita bertemu di Rumah Arna. Acara pengajian sekalian takziah. Itu di 2019 akhir. Tanggalnya aku lupa. Rencananya di rumah saya, Bang Haji. Ya, waktu itu. Terakhir di Rumah Arna. Terakhir di Rumah Arna. Acara silaturahim dan takziah. Eh... Ramadan 2002 eh, ya, Lebaran eh, 2020, sekarang 21 kan ya. Itu ada yang mengusulkan, Arna mengusulkan juga mau zoom, tapi ada yang menantang. Dasnya diam musila. Sekarang lontam yang mengusulkan. Semua support. Nah, syukur alhamdulillah. <laughs> ya, kemarin juga sudah ada acara IKPB. Selamat untuk uh, Gantam yang sudah kepilih jadi uh, Ketua IKPB. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mulai saat ini mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena yang lalu-lalu nggak -lalu ada, jujur aja. Makanya kita nggak masuk. Uh, juga tempat Penting, cuman kita minta maaf sebesar-besarnya tidak bisa takziah ke kasnya, ke uh, NTU uh, Tanah di Bekasi. Gitu, itu nama pengurus semua lah, itu gitu Dan, juga dengan berjalan waktu ada apa simpatisan menggalang dana untuk yang kurang, yang kemalangan atau yang kurang sehat gitu. Alhamdulillah itu berjalan bagus. Terima kasih kepada panitia yang mengandalnya. Walaupun awal-awalnya banyak tantangan biasa lah itu. Harapanku semoga uh, kita bisa lebih baik keluarga IKBS juga dengan keluarga IKP gitu lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata dari pengurus KBS yang disampaikan oleh Bapak Haji Safii Nasution. Mudah-mudahan di KBS tetap solid tetap menjadi ajang silaturahmi buat kita semua terutama kita-kita yang ada di perantauan ini. Dan berikutnya kita masuk ke acara keenam yakni sepatah dua kata dari tokoh yang kita tuakan pini sepuh kita Bapak Minsarudin Nasution kepada Ompong Minsarudin. Terima kasih. Idiri dong menyuruh naop. Aku mengecek itu bahasa itu. Mengerti dia maksudnya Nerono? Maaf, <tik> mengerti. Maaf, maaf, maaf. Macam-macam berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Binasi, ya. sada, sada, sada, baso betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. puja dan puji syukur kita sampaikan kepada hewan allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan berkumpul pada malam hari ini, walaupun dalam media yang seperti ini, kebiasaan kita selama ini seperti singgung oleh. Si ini tadi ada kita bergerombol-gerombol berkumpul merungu ujar ujaru itu, dari marsu itu, ah, oh, pemenangan. Nah pada salawat dan salam pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, keturunannya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rumblalamin. Ah, uh, komkom saudina, mengucapkan selamat tu paumpu tu anak toh anak anda si Gontem belum terpilih menjadi pengurus KPP Arudana. Ika KPP, periode dua 26 satu dua puluh enam Aku aja, mengucapkan selamat sulung membagi suara-suara nasumbang sumbangau di grup wa anda ada semeram-ram yang mengucapkan ronton macok <ganti> jadi berbeda pandang berbeda pandang ini supi dari mengucapkan selamat kalau meneng on ada prestasi pun ikbs bisa bersuara dalam di tingkat persamaan barat tingkat kabupaten lewat media na on ada ngelak kita di sini di pimpinan Musyidabek satu kebahagiaan kita, si Paranto dong di Jakarta jadi IKBS memulai berperanan ikut di Pasaman Barat mudah-mudahan pembangunan yang kita lihat dari sini, mereka nggak melihat dari sana, mungkin bisa kita, -kita sampaikan mulai dari pembangunan apa saja, prasarana keagamaan terutama dan ekonomi bisa kita sumbangkan lewat ini, eh, organisasi kita ini jadi IKBS mungkin ke IKB Pasaman Barat dan selanjutnya kepada pemerintah di sana itu akan lebih manfaat menurut saya kemudian sebetulnya saya bicara ini dipantau ketat ini oleh junior-junior di rumah, jangan bicara lama-lama katanya, kenapa saya bilang Takut rorap, mai birai rorap. Kecik ni neta tobang-tobang pun, <laughs> betul muda rorap. Betul. Dia dia rorap. Dengi lagi birai salah salah nukon. Ima Jadi usah pai majulah tu, ananda kontam. Tiga minit dah William kesempatan. Boh, apa aja lah. Cuba apa masa dia jenak tahu lah. Hmm. Mas, bebas hmm. bebas. Di yang dua belas terakhir noh nih Mantap betul. Mantap. ini mah. Terus. Merupakan nah, testimoni daripada apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat. Testimoni. Nah, pertama di tahun 80, kira-kira 40 tahun yang lalu. Oh. Selasa rumah Abang Saleh di, di Kalibata Tengah. Pio ya mah udah. Insar nih. Ayo dipanggilnya si minsar. Insar, tusan mojo lu, adung dokonon pulih. Rumah udah. Jadi gimunan sorang kon? Iya, e iya. -e -e -e. e -e -e. Jelas, jelas, jelas pak. Nah, jelas. Brondono. Tutankas. Jelas, jelas. Nah, so dokon jo. Barang bagimu apa itu di parantuan anda, pola kayu ntong sakayu rayu na, pola na miskin samaladat malarat na, Ulang lupa itu ada nama rasalan polung nibegeui dan batahanan itu. Di pertama kali membagi polung nibegeui, mungkin si Supriyadi naron bisa menambahi ahai ah, polung nibegeui atau si Hasit bagai. Jadi ahai maksudnya, abang, nabang. Ada budaya budaya lokal yang kita aneh tahu untuk kan, orang tua non? Ah miniku, bu. budaya masih sali salian nih, mersi injam injaman, mersi tolong tolongan dimana itu udah yang tertulis ini ya turun temurun nenek moyang sampai kita senari jadi jadi lanjut ke dapat musibah kita pandemi 19 son covid oh meremula membangun Celatehni ada anggota. Sebutulun nokan Ahmad Sah. Maksudnya mendokon tudongannya dia di Padang. Terus mm. punah bocor tuh grup. Pasui alun ya, terdampak ekonomi awan, o pandemi Jadi rewak madah. Rewak di grup tu marsua boto masih Ahmad nung agak sulit senare ekonomi nah. Adi rumah da sada teleponan Kalibata pulo. Mun anggi nene -nene -nene di sini nenek-nenek nih nila kasihmu rara na ah abang si Ahmad ini kalimat <laughs> abang si Ahmad Innya. jadi allah allah lalu metu panitia ini beres mainingku ini jawabna aduk nain to, In jogat mengicak busi mas ada baya orang nama Muhammad Yunus on bapak asongan on di perantuan on perolu men persatuan on ini busi mah Yunus nengkinan nih apa jogat nai mengalus busi bahayo on Selatan di Jakarta, on bu si Aziz ya, kurana, pala mengido sore itu on gang don, pala mengido gue, gue itu tugas aja nih ma. ya bu saya mada, aisyah mada marsum, mak, rumah ada sadabaya, mau nomor rekening nia, ya. hrm maton lengurana, on bu bon, nomor rekening nia, ya. pala itu pala gue itu pala gue mak, jadi ibaran nih, jawabannya mengkupiah, katak kupiah kan tertunggak pun, Antusias berwingsi namang alusi dicobot naik taruh robak nomor sumbangan nih robak nomor rekening nih bayon angkina nih sampai mar jumlah terluar palingnya salah nomor mar puluh juta mah bahat nak jadi on maruka nih hubungan nih ah nanti testimoni apa yang salah angkina nih jadi kerja persatuan kita itu tahu pernah itu perantoran jadi on baita dapat ya kita potuhus nomor satu songonon ulang berita bahkan media tahun media perbadahan media silaturahmi itu media persian yang aneh guys benubat day ini ayo dah Jadi kalau untuk injak musgarintong kita pakuan mahantahun, organisasi intaoh. Dumi perkata itu kan di bawah dua tahunon bahkan peristiwa na terjadi spontan saja sumbangan niro keikhlasan saja tanpa dikordinir aja orang hidup mau hafal tu panitia pemurusi KWS udah waktu sangadong fisik sinasongono di diorganisir cinta di, di ikibaisi kalau misalnya ada dong nufe rangkup aja itu adalah lembaga on karena keadaan asongan ini Indo misalnya Solo saja on nomor pukul dan ro. boleh Insya Allah tanggal Solo nai abis pandemion kita alih ke dunia lain misalnya misalnya tu keriaan Tu, ada misalnya ada anak gana dapat beasiswa itu kairo merugirang-irang kita itu kita bayar keselamatan nak, gue punya nikah kawin bagian itu misalnya jadi kegembiraan dan duka cita itu tampung sadah badan ini kita sumbangon P, kita bayar ring ring satu, ring dua, ring tolu misalnya ring satu ibu orang AHA oh ala kelainan darah buruna, asa sumbangan ring dua misalnya anakna atau kompona atau saya itu ring naik tetap masih sekian anggaran lah, sumbangan tak. Jadi indah sporadis song salam bernaun terjadi kumpul pun lihat Jadi indah dong manfaatna Tuhan terkait itu organisasi indah pala songono inda banyak akana oh tarif tarif nih ring naik oleh dong sisa, masuk ke itu Masuk metu itu bendaharan ya Organisasi hantan. Soalnya pada pendak na... Na wida. Pada bisa itabahin, Tupu di nyari, Bo. Kita jalanin Ini. Saya dena ya. Ah, adaan, Bo. Informasi, don Bo. Rangkui, botolai, doan. Na si Ustadz Asinggahan, Ustad Yunus adong ada bumbungku, Romana ngun duri kek tupondok kaksis hey, badil Qur'an di Tangerang. Dapat beasiswa yang gratis sudah untuk belajar Al-Quran. Mulainnya pemondokan pemakanan sudah ditanggung 10 bulan. Jadi ia basic-basicnya dong baru tamat ngun SMA. Taman SMA dapat seleksi di Duri, tepatnya di Duri Pekanbaru. Jadi pohon pohon, uh, pohon puni uh, ibu Tongku Dharma ini, nah, meninggal lalu meninggal la bulan tanggal dulu parvan Mei. Pohon puninya dah? Taman SMA masuknya tuh, ah, Sekarang, Al-Qur'an begini. ini dapat sepuluh bulan. Eh jadi usah pake ah susunan. kalau jadinya ambung nggak salok naik, hafal mesti Al-Qur'an. Imen basic way, kita. Jadi, ini membasicnya wekda. Jadi niruangku, nakes di pembangunan nasional na itawan di daan. Antara dua orang bertengah foto di daan, anggun dari rumpeh itu ya itu usahon melewat. Nah, no, ikabesan atau ikabibon, iban program ah, hafal Quran. Ada anak-ada anak terus jago-jago deh. Selain rumpeh, ustad ustad pe sudah. ison be tengok mah. Asing nggah nanti taaneh, Yunus nanti ane Nih barang Nah, lagi, jadi perlu kita membentuk kader-kader Sumatera untuk kebanggaan di Negeri Harta. Jadi IP mulak tu anak-anak ganteng berang daruang membege peristisin ada budmi. Jadi ulak mungkin kan sudah ah suara-suara sumbang Itana positif saja dalam refikin. Ima kita pakuat persatuan tentu puni nyari mudah-mudahan. Aha, naita pikir konon, aha, konsep konon menjadi hasil nara denggantung untuk hari. Ah, sampai seima jolo, orang udah merasa apa? Orang udah mau naikin merasa apa? Al, malah nemulalai. Boh, di sini kau Ya, nih, kasih pas. Oh, orang udah mau merasa apa? ah, so ti, oh, tanya jawab. Aduh, apa Ada, berarti headset Eh, uh, terima kasih on ahon. Uh, sudah pandangan-pandangan luar biasa on eh uh, betul-betul merasa ah na pas tong kalimat na ini kan ah yuk yuk uang, jadi <laughs> memang eh uh, bena au terlibat yeah. na mangumpul-umpul yeah. koni kan rekeningku. ah uh, pala adong na sala mai domohop mantong sudenaun eh tu, uh, tu bapa tu ibu tu Udah, tu kakak oci sudah mah dodong-dongan sudena heeh uh, uh. Oh nafas merangkuh nanti sungguh ini so ulang adong ahai cari toh mungkin bisa ita bisa tuntas konoron mungkin dalam ramah tamahnya akan uh, uh. jadi on mungkin poin on pas bisa masuk sada mudah-mudahan naron bisa ita on, so konsep naon betul-betul menjadi kenyataan eh uh, warna ah, warne Ma menjalaki sonjia Manfaat nain terus berkembang terus berdalan eh uh, tapi indah dong marancit niruah, adong mungkin nasu mandapot, adong mungkin nahah, ia mailah yang mendokon ia, ia mar uh, jadi i pasip, alak, anda menendang, jadi i hendang mendapot, dan seterusnya, iba tong manusia kan macam-macam kan, mudah-mudahan poin i, nah terutama, poin-poin lain -poin naik luar biasa, terima kasih meh, nasihat-nasihat uh, naik, -nasihat mudah-mudahan maran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 Ataukah di IKPBB? Ah, terima kasih, gue lagi, Pak Bapak. Salam, halo, Bang. Iya, udah, Bang. Salam, udah, Pak. Enaknya numpang basah, tidak? Eh, lagi merasa apa? Main kon, bahasa apa? Daging, pendukung, pakai CD, meskipun anak, cocomodala. Dung, pada, nah, apa, dina, nah, hidup, nih, mama, iwi, jadi, Pak, nama, itu, itu, nomor, ada, kita seksi, nah, kan, di organisasi, nah, ada oh ah dong seni maya peralaman peralaman ah bisa apa bisa dapat doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum benar sebenarnya sebenarnya dong sampai sih kawan temu sangat kompeten bicara kawan aku nyingkudarin dari kamu tapi karena tertarik mah kecakap bang minon kan nggak susah untuk bisa sampai tuh si jadi memang salah satu satunya ini mengenai mengenai KPI memang belum lambat berhubungan sih tapi nah bahasanya juga kan cukup di pertanyaan sekolah itu tapi nah tanggapi kini saya dapat dua naik tentang oh nah dapat tolu nama dapat dua kan kita soal-soal sumbang sembangan tadi leh nah jadi bahasibnya dapat mungkin waktu lain-lain kan tanda-tanda bagai standar sampionan saat-saat-sandai tertariknya tentang hal ini bagai tentang Al-Qur'an tarif karena tetapi sih dirancang beberapa tahun yang lambat kan. Hmm. Jadi lalu di sebenarnya orang komitaben Jadu tingkat SMDA, tapi tingkat di Silapin mang ya, kan terbawa, joy, ya, lambati, dua tahun lambat dapat izin pilih, ya, kan hmm. lain kan. <tuh. -tuh, ya. nah, jadi <tuh>. lho, jadi bapa tangan baru kira-kira jadi halangan atau jadi pendorong kan Halo. nah jadi dongang-dongang pusako opat alhamdulillah dong siap-siap untuk mahaguru kan jadi kita dong di siap di silaping kan jalan di silaping yang yang jalan lintasi <tuh> sahabat lima ribu meter rencana hmm. hmm. hmm. namang akan usaha hmm. nariun bu akan kita terhubung kan mungkin bisa sama-sama bisa terlalu kita bayar cara bisa diorganisasi mengarah abah batahan bisa saja memulihkan atau hmm. atau mungkin seseragam keseluruhan teruskan tapi dong siap-siap menari gambar tahan ya perlu dijahamkan dong, dong, di, dong di ranjang kan nah mm hari -hmm. merencanai karena pulang harus pembelajaran dapat pengenconotan untuk memulai tapi tambah mereka semua semanggandongan-dongan tapi anda bisa untuk yang mendokon semua ini anggunan lebih step penjualan ah jadi iman pada maksudnya sehari kala bisa di tahun 2000 tahun 2022 ah istilah hari dari murid baru tingkat SMP tahuan si ah jadi depan tiap IPAS bang Hai hmm, pas jadi mungkin orang saran doangan dong doangan memang tapi kerjut sih dan satu dua udah sampai nih dong dongan tapi dari pribadi kan tapi mungkin ah. secara akhirnya berakhir tak tentu orang lebih ada lah suara-suara lebih bagus kan lebih pas mungkin atau lebih kompak kita kan tidak benar-benar sebenarnya orang tidak disampaikan oleh tapi orang udah mancing begini kan nah, mungkin saya nah, tanya jawab harusnya kena ya, nah, tapi tidak mampu melanggu. Ah jadi babang dulu ya. Mungkin tolong maaf. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Siapa sosok itu Bang? Asalamualaikum warahmatullahi Bang Min. Ini Markov, Guys, Bang. Isi kon di Bang. Oh, main-main. baik Eh, apa nguru paton Kang. Eh, gimana sih? So, tunau tika do sapaan ku sehat-sehat dua Bang. Alhamdulillah sehat Abang. Sehat. Alhamdulillah nah mungkin sudena tu dongan-dongan tu orang tua tua sudena ini marsha panah kebetulan bang min adalah wah guru guru maha guru jika kurang-kurang kok masalah saya Ini bang min tidak itu ah fakta deh bang fakta deh bang sehat-sehat tu sudena alhamdulillah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh senarin kalau kalau tu sirih ini kalau ada nggak lebih. Adong B, maksapa? Tepung Sarudin. Adong B, malinda Adong B, bisa disimpan kena ya, dong, kena acara khusus kena tanya jawab. Ah, ini maksudnya ramah. Jadi kita bolak Pol balik tepung Sarudin. Silakan pung, dilanjutkan. Indah Adong B, ah, aku tengok juga jam tuh ini, bu. Ah, jadi pak Ustaz jawab, Ustaz Tinaron, mabah tu terbuat tahu. Hello, hello, hello. Jadi hello. saya majuloh. Jadi ulak mulak, pom-pungkinan-kinan ini warna Wahyudi dari nah, sekolah mengaji Tafsir Qur'an ini, Jadi misalnya Marsudin sorok naik sangat disuruh, oh seibu tuamu pom-pun tadi, Aiman. Jadi semuanya mah, denny mengidam muhab, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kata sambutan sepatah dua kata dari pini sepuh kita, Bapak. Okay. Kemudian, tadi Banyak hal-hal baru Yang kita dapat Mungkin Perlu juga ke depan mungkin bagaimana caranya Agar IKBS ini bisa mengangkul Lebih banyak lagi Para-para perantau yang ada di Jakarta dan sekitarnya Karena tanpa kita ketahui Ternyata banyak Adik-adik yang di bawah kami itu yang sekarang Juga berada di Jakarta dan sekitarnya Bulan lalu saya juga kaget waktu mendengar ternyata ada sekitar lima sampai enam <tuh> orang dari silaping yang tinggal di, di daerah Cipulir tapi kita juga tidak tahu karena mereka memang jauh di bawah kita. Mungkin ke depan mungkin uh, IKBS bisa merangkul lagi apa merangkul yang apa namanya itu yang usianya uh, yang masih muda-muda gitu. Dan uh, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh uh, Ompong Misarudin tadi. Juga bisa menjadi masukan, juga buat kita ke depannya. Dan tibalah kita di acara inti dari acara pengajian online kita hari ini, yakni pengajian atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hasinggahan rubis Kepada Pak Hasinggahan, kami persilahkan. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa min sururi ampusina Wa min sayati akmalina fala falamudillalah Wa fala falamudillalah Asyadu an la ilaha illallah la lah, Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasolli wa salim hazan nabihi karim Wa ala alihi wa ajma'in ajamain amma Qal Allahu Ta'ala fi Kitabil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Waqtarifu ma ataka Allah darul akhirah Wa la tansa nasibah kami Wa ahsin kama ahsan Allahu ilaika Wa la atub sidu ar Inna Allaha la yuhibbul fil Azim ayat ini terdapat di surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala apa yang pernah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala baik itu yang kita merasa menikmati ataupun itu kita rasakan sebagai ujian atau cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi jelas yang nikmatnya itu yang lebih banyak dibandingkan ya ujian yang diberi oleh Allah kepada kita makanya dijelaskan wa taudo nikmatullahi latusuhah jika dihitung tidak akan terhitung oleh kamu selama-lamanya dengan alat secanggih apapun kamu menghitungnya akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sebagai contoh suri teladan sebagai pemimpin sebagai orang yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah di atas bumi ini sampai hari kiamat pun tidak ada lagi yang akan menandingi kehebatan daripada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Para anggota IKBS, bapak-bapak, ibu-ibu, ya adik-adik, saudara-saudara, ya tanpa saya menyebutkan satu persatu ya nama kebesarannya dan sebagainya pada hari ini adalah hari kita menggunakan uh, silaturahmi dan pengajian saya lebih lebih tepat menyatakan ini adalah untuk silaturahim kita karena Melalui, tapi lebih Suranai? naik. Eh, biar tahunnya terbaik kopi, kopi, kopi, Tangkas kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, kopi, Jadi, kopi, ah, <laughs> ah, kopi, yang dulu kita lakukan sekali dua bulan, tapi karena situasi dan kondisi kita dua tahun ini, ya tidak bisa kita lakukan. Dan tidak hanya masalah ini saja, malah sampai semua masalah, ya, sampai kepada pendidikan dan sebagainya, sampai kepada pekerjaan. Pada kesempatan hari ini saya mengutip ayat yang mesur ini, ya, ayat yang ayat yang sudah biasa kita dengar bahkan kita hafal ayat ini jadi ayat ini adalah Allah mengajak kita supaya berpacu untuk mencari kebahagiaan akhirat itu Kenapa dikatakan demikian kalau kita melihat dari ayat bunyi ayat itu Kata Allah yang pertama waqtarifu ma ataqallah darul akhirah Kejarlah atau capailah oleh kamu kebahagiaan akhirat ini kan ayat ini hebat sekali menurut akal logika kita harusnya rezeki dan anugerah Allah itu untuk kebahagiaan dunia kita tapi justru dibalik oleh Allah dibalik oleh Allah adalah untuk kepentingan hari, hari akhirat kenapa Allah lebih mendahulukan Akhirat ini. Padahal kita belum hidup di sana. Kita masih berada di alam dunia seperti sekarang ini. Karena akhirat itu sifatnya baka atau kekal. Sifatnya selama-lamanya. Dan kekal dan abadi. Maka Allah utamakan itu. Akhirat itu. Bayangkan, kita ini masih pada ya hidup kita pada periode kedua. Setelah alam rahim, sekarang kita di alam dunia. ya Yang sebentar lagi kita akan menuju alam barsah, alam kubur. Di alam kubur saja kita tidak tahu itu akan berapa juta tahun menunggu. Hari kiamat. Itu baru, baru alam barzah. Alam kubur. Itu. Yang kita tidak tahu berapa lama. Dan di alam barzah alam kubur itu, sudah mulai kita menikmati kebahagiaan. Akibat apa? Akibat perbuatan kita. Amal soleh kita. Kebaikan kita. ya Semua yang kita lakukan yang baik. Menurut Allah. Sudah kita? Sudah kita nikmati. Dan sebaliknya juga, bagi orang-orang yang tidak pernah peduli dengan agama Allah, tidak pernah peduli dengan kebaikan, sudah juga merasakan dia. Sudah mulai merasakan bagaimana sakitnya di alam kubur itu. Masa menunggu itu. pernah orang bertanya bagaimana kita mengukurnya kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dengan statistik segala tidak bisa ya tidak bisa dengan uji linear ya, tidak bisa diukur itu tetapi paling tidak orang yang menikmati hidup dan kebahagiaan di alam barzah itu dia seolah-olah hanya hidup di alam barsa itu satu malam saja padahal itu sudah mungkin sudah jutaan tahun dia. itu menandakan apa begitu nikmatnya begitu nikmatnya dia itu tetapi bagi orang yang telah merasakan ya siksaan Allah akibat perbuatan dia yang tidak pernah meminta ampun, minta pan maaf, ya tidak pernah menyesal, tidak pernah jujur di hadapan Allah, sudah merasakan begitu lamanya di alam kubur itu, ya begitu lamanya karena merasa tidak enak, ya merasa ada hal-hal yang menyiksa dirinya di sini, dan itu baru alam pertama setelah kita meninggal dunia, belum alam akhirat alam masa menunggu, ya masa kita untuk Pert menjawab pertanyaan Allah. Ya kalau kata orang kampung kita dulu manimbang nah Suni so manimbang pahalu dosa nah, so ma. berjubel manusia. Dan telah digambarkan oleh Allah dan telah diperlihatkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sewaktu peristiwa Isra Mi'raj. Inilah ya Rasul. Contohnya nanti di akhirat. Bermacam-macam manusia yang kelihatan di sana. Ada yang perutnya besar, ada yang lidahnya panjang, tinggal diinjak-injak orang. Ada yang, ya, kakinya tidak bisa dia seret. Karena perutnya begitu besar dan bermacam-macam, dan itu telah dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah: gambaran-gambaran manusia yang ada. Jadi, itu bukan dongeng, bukan cerita penghibur lara, itu bukan. Tetapi itu adalah suatu kepastian yang akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ah, belum lagi kenikmatan surga ya yang diberikan oleh Allah kepada kita ya kepada orang-orang mukmin orang-orang beriman maka beruntung beruntung beruntung kita itu dulu lahir dari orang tua yang muslim ya orang tua yang muslim kita menjadi muslim dan tidak hanya muslim lagi kita ingin menjadi orang beriman itu Dan janji buat orang beriman itu tidak tanggung-tanggung Tidak tanggung-tanggung Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh Tidak ada balasannya Kecuali adalah surga janatul berdaus Berdaus itu adalah level yang paling tinggi di surga itu Ya, jadi itu yang paling eksekutif lah, yang paling eksekutif, super eksekutifnya itu adalah Firdaus itu, tidak ada lagi. Makanya berdoalah kepada Allah kita dimasukkan kepada surga Firdaus itu. Innalazina amanu wa amilus soliat ulai khairun bariah orang-orang beriman dan beramal soleh adalah balasan semerka sebaik-baik golongan. Jazzaum. <tik> Jazawhum, pijan natin tajrimintah, tihal anhar, kholidina pihak abada, dan balasannya kepada mereka tidak kecuali ada surga jannatum Na'im dan mereka itu ketal di dalam, itu nikmatnya menjadi orang beriman itu. Nah ini, pertama itu akhirat, yang kedua dunia. Walatan sana kami nantunya, engkau jangan lupa dengan nasibmu di dunia. Jadi ini apa? ini adalah sebagai pelengkap. Ini adalah sebagai pelengkap. Itu saya katakan bukan utama. Jadi pelengkap apa? Pelengkap untuk jalan kita ke ke akhir tadi. Diberi oleh Allah kita rezeki, diberi oleh Allah kita umur, diberi oleh Allah kita pekerjaan, ya, diberi oleh Allah kita ya anugerah itu apa kita manfaatkan kita manfaatkan itu ya dengan Allah kita saling membantu di antara kita saling menolong di antara kita kita bisa bersedekah dengan harta kita bisa berzakat bisa naik haji bisa menolong orang lain itu itu sarana sarana untuk apa ya untuk akhirat tadi untuk jalan kita ke akhirat tadi jadi ini adalah pelengkap, makanya harus maksimalkan, harus maksimalkan umum, -umum ini karena karena cuma sebentar, cuma sebentar sekali, 70 tahun, 80 tahun itu tidak lama. Itu Mak Min, mohon maaf ini, Pak Min ini adalah sudah bonusnya luar biasa ini, sudah lu bonusnya luar biasa Mak Min, Mama Min harus bersyukur kepada Allah diberi oleh Allah sekian lama sekian. Lama. Bayangkan kalau Rasulullah itu 63 tahun, itu pun hijriah itu. 63 tahun cuma. Cuma. Kalau nah, 80 tahun tadi sudah berapa diberi oleh Allah. Jadi sebaik-baik umur umurnya panjang, umurnya lama dan amalnya banyak. Nah itu itu yang baik itu. Amalnya banyak, ya kebaikannya banyak, itu. Itu yang di di, di, di diinginkan. Nah, ini. Karena itulah makanya, katakan dunia itu pelengkap, karena hidup itu sangat sebentar sekali. Sangat sebentar. 70 tahun itu tidak terasa. Saya merasa, kok anak kemarin? Baru kemarin, apalagi mama mencerita, masih dia melihat saya tanyang telanjang, anak kecil berhujan-hujan, ditakut-takutin katanya dipotong-dipotong. saya, Saya, berarti saya masih... Kecil, tapi umur saya juga sudah 64 tahun, sudah 64 tahun tidak terasa, sudah melebihi daripada umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Itu, ini, nah, jadi kepada kita bersama inilah maka dunia itu ad dunia illa mata hati-hati kamu dengan dunia, dunia ini memperdaya kamu, dunia ini bisa melupakan kamu. Nah, itu, jadi kita harus selalu ingat pada Allah, ilah ingatkan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana besar sebenarnya ya Rasulullah, perbandingan hidup di dunia dengan di akhirat itu ya gak bisa diperbandingkan tapi saya ingin saya ingin diperbandingkan ya Rasulullah kalau kamu juga ingin tahu sudah, pergilah kamu ke laut merah, ke Jeddah itu pernah kamu jedah celupkan telunjukmu. telunjukmu celupkan ke laut itu kemudian angkatlah kembali telunjukmu coba lihat air laut yang melekat di telunjukmu itulah dunia itu yang akhirnya itu mana ya itu yang lautan yang luas itu bisa tidak perbandingkan wah nggak bisa diperbandingkan ya begitulah perbandingan jadi tidak bisa diperbandingkan nah, jadi banyak Orang, ya lain ya tidak tidak di grup ini ya, orang lain yang lupa ya, lupa dengan ya dunia ini karena mungkin juga karena bisa karena kesusahannya bisa karena kesenangannya ya ya karena dia menikmati dan sebagainya jadi kepada kita bersama jangan terlalu berkecil hati ya jangan berkecil hati kalau hidup kita tidak seperti orang lain. Orang lain maksud saya apa? Ya katakanlah orang musyrik, taulah orang Yahudi, orang Nasrani, pokoknya itulah. Ya, orang-orang yang tidak beriman. Jangan-jangan samakan dengan kita. Ya. Kalau mereka sudahlah itulah hidupnya. Wajar kalau diberikan oleh Allah lebih mereka. Wajar itu. Karena hanya itu hidup mereka yang 70 tahun itulah kebahagiaan dada adalah Nanti kembali sudah tidak ada lagi. Dihisap tidak ada akan dihisap. Tidak akan yang dihitung. Segunung pun perbuatan mereka baik. ya Dibangunkan pun 100 masjid oleh mereka. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena mereka tidak muslim. Tidak ada gunanya. Tidak akan dihitung oleh Allah. Tapi apa? Ketau. Dalam neraka, nerhanam selama-lamanya. Nah ini. Nah, jadi seperti itu. Nah ini. Sebenarnya saya ingin ceritakan. Tapi waktu kita terbatas bagaimana khutbah setan itu nanti di neraka jahannam terhadap orang-orang yang akan masuk neraka itu ya pokoknya dia bilang begitu sayang kamu mengikuti saya padahal saya juga tidak bisa menyelamatkan diri saya nah, Itu. padahal dulu para ustadz, ya para mubalik, para ulama di dunia dulu mengajak kalian kalian gak mau malah mengikuti saya Ya, saya juga adalah tidak berbuat apa-apa. Kita sama-sama dijerumuskan ke neraka, jahat. Dan so, mohon maaf, saya tidak bisa bantu kalian. Diri saya juga tidak bisa saya bantu. Eh. Disitulah menangisnya, menyesalnya, orang-orang ahli neraka akan masuk ke neraka itu. Gram! Melihat Iblis itu. Ya. Yang mereka ikuti sewaktu berada di dunia. Nah, itu, itu, itu hanya gambaran. Begitu gambaran. Oke. Baiklah. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, mon ulang lama ya, oh, nah, naron berbuat baiklah kamu sebagaimana kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu di dunia nah, ini jadi artinya apa rezeki kita itu. Ya, harta kita itu ada hak, hak orang lain di dalam. Ada hak orang lain di dalam. Ada milik orang lain yang harus kita berikan. Itu. Makanya dengan uh, beberapa waktu ini kita ya mengumpulkan sumbangan dan sebagainya, ini adalah perintah yang sangat mulia sekali, sangat mulia sekali. Bisa kita membagi Ya, membagi kebahagiaan kita Kita bisa membagi duka Kita bisa membagi kasih Kepada saudara-saudara kita Yang membutuhkan Kata Rasulullah La yu'minu ahadukum Hatta yuhib bali ahihi Kamayuhib sihi. Jangan katakan kamu beriman Kepada Allah Sebelum kamu mampu, mampu membagi kasih kepada saudara-saudaramu sebagaimana kasihnya kamu dan sayangnya kamu kepada dirimu sendiri dan ingatlah jadi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah bukan untuk kita semua ada yang hak-hak orang lain di dalam ada pakir miskin ada ya anak yatim ada orang yang memang tidak musibah ada orang yang sakit dan sebagainya dan memang terutama kita berikan adalah kepada keluarga ke keluarga jadi memberikan rezeki memberikan sodako itu lebih bagus kepada orang yang sudah kita kenal daripada orang-orang di jalanan orang yang minta-minta datang itu ya kita kita kenal lebih bagus yang sudah kita kenal termasuk orang-orang yang sudah ada di dalam grup kita ini ini kan saudara-saudara kita semua ini satu kampung kalau di asal usul juga nenek-neneknya kali masih masih ada saudara nah, gitu, ya kita ini kalau di, di, di urut urut semua ini sebenarnya ya orang batahan itu masih ada saudara, saya yakin masih ada saudara. masih ada pertalian walaupun itu sudah mungkin dari nenek ke nenek ompung ke, ke ompung om, gitu. masih ada. Ya? Nah, tapi kita tidak pernah ah, itu kita lupa dan lain sebagainya. Nah, itu ya ah, itu harus kita ingat. Badi, yang terakhir apa? yang terakhir itu adalah Badi, <tuh>. Badi, Janganlah kamu berbuat kerusakan di atas dunia. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Jadi artinya apa? Walaupun hidup kita 70 tahun. Tetapi kita buktikan banyak kebaikan-kebaikan kita yang ada di atas dunia ini. Kemudian jangan ada niat sedikitpun ikut berbuat kerusakan, berbuat pasat dan mungkar. Karena ini akan menjadi penghalang kita untuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita apabila kita itu sadar dan akan perbuatan itu. Tapi bercita-citalah, bercita-citalah selama kita hidup ini kita ada orang yang bermanfaat, orang yang berguna, orang yang dibutuhkan orang. Ya orang yang memberi manfaat kepada orang lain apa saja apa saja jadi manusia ini tidak sama kelebihan ya tidak ada tidak sama tapi dari berbagai-bagai ada orang kelebihan dia itu adalah karena sudah karena ringan tangannya membantu orang lain ah rekeningku mau baen nih i rekening arcin ai dan rekening nape? rekeningku mau gunaun ia mengkrei membuat penghitung dan, dan sebagainya itu adalah salah satu ya kebaikan yang tidak bisa dihargai nah ini. itu kemudian ada orang dengan ilmunya diajarkan ilmu diamalkan oleh dia tapi harus diamalkan dulu nah, ini yang beratnya jadi jadi penceramah ini jadi ustaz beratnya itu untuk mengamalkannya jadi harusnya amalkan dan dakwahkan. Dakwahkan kepada orang lain. aja orang lain. Bukan seperti kamu melakukan itu. Bukan dakwahkan. Nah, itu seperti itu. Mengajak orang. Ada orang kelebihan dari ilmu. Ada orang kelebihan dari uangnya. Yang memang uangnya diberi lebih oleh Allah. Dan dia pemurah. ya Dia itu ringan tangan. Gampang memberi sedekah. Ada orang dari sifat sabarnya. Dia miskin. Tapi sabar. Ya tidak tinggal sholatnya tetap itu ada orang dia ke surga itu karena kesabarannya bayangkan karena kesabarannya itu Saya. contohkan dulu di Madinah itu ada orang meninggal namanya al Asad al Ansuri orang Madinah asli jadi meninggal orang ini jadi rupanya opat alak oban ngubarnaun heran asusina yang bayuunung song oban dong alak song nasorong ni ubanun bu padahal Mencengkel. alak ni ubanun uban tu kuburanan jadi tai maila mabiar ya salah ini mersip suni opat nang dokonan. eh rupa-rupanya besoknya ketemu di rumah Rasulullah tepat tempatnya Rasulullah bertanya Kalian datang atau nanya ini, yang kamu sama itu juga yang kamu apa juga sama. Kenapa orang yang kami bawa ke kubur kemarin ringan? Kata Rasulullah, oh, "Ada ini. lagi dustanya, sudah habis semua." Loh, kenapa miskin hidupnya membelah, membelah batu, cari makannya membelah batu? Tetapi masya Allah, sholat lima waktunya tidak pernah tinggal. Ya, tidak tinggal, selalu berusaha di sok terdepan ah itu. itu dia jadi tidak menjadikan kemiskinannya itu untuk menjauh dari Allah nah, ini oke okay. inilah kira-kira ada empat hal yang ingin saya telah saya sampaikan ini sebenarnya ya, ya, ya, ya. hal yang sudah biasa kita dengar bersama-sama. Saya kira ini yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat di diri saya dan kita semua. Yang benar dari Allah SWT ta'ala kekeliruan dari saya pribadi. Ya, mari kita akhiri. Subhanallah, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dokter Hasyim Lubis sudah menyampaikan seramah rohani pada kita semua pada pengajian kita kali ini dan masih ada uh, satu acara lagi yakni ramah tamah atau penyampaian unek unek atau semak, atau usulan yang akan dibawakan oleh bapak dr Haji Farid menjadi mhum kepada bang Farid waktu dan tempat kami persilahkan. tunai. Langit ngodong. Biasa ya, so, nak dong dipantun naik Mbak, maka joloh, <laughs> merluku gari mulak Sampai Merluku joloh mulak nungan Lanjutkan, lanjutkan balik Untuk KPB dari Merluku Untuk KPB, Merluku untuk KBS Indah Sebelum kita lanjutkan Merluku, joloh abang nungan Jadi, untuk kamu ini, ya, sudah lebih bersyukur, kan? pohon ini aja dimana pala pala komisioner kalau komisioner yang minta nyanyi wajib tuh berarti <laughs> tuh <tak> <laughs> lagi hmm. lagu dimasih deh syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Masif, kalau mantap. Jaringan... mantap. Mantap. Mantap. Mantap. Mantap. Wabillahi taufiq wal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil ambiya'i wal mursalin wala ali alihi washabihi ajma'in. Shodiitu billahi robba wa bil islam Muhammadin Nabi rasul la am ba'du. Ayuhal hadiroh imaakumullah. IKPB yang hadir pada kesempatan ini dalam silaturahim online atau e-singkat sol atau bisa juga pengajian online itu singkat menjadi pol. Bisa juga kita bahasa mendelingkan menjadi mall Marsuo online. <SILENCIO> uh, Jadi, bahan istilahnya, Bang, deh. Bahan istilahnya, tergantung salero. Saleri. Ini ada yang lain. Acara agak unik, kurang kurangnya judul Tuao update kabar berita, unik-une unek nah pertama mungkin perlu uh, kita ulangi mulak terkait dengan informasi awal terkait dengan uh, telah terpilihnya secara aklamasi uh, saudara saudara kita, abang kita bapak kesana kita, ya. grup mereka kesana. ananda Tapi itu bagus. mungkin ada yang menjadi anandanya Bapak Gontam Yusuf Matondang untuk uh, didaulat menjadi Ketua uh, Ikatan Keluarga Pasaman. Pasaman, Barat, uh, Pasaman Barat dan sekitarnya untuk uh, Jakarta Jakarta ja Jakarta Raya Ika, Ika PB Jabodetabek Jaya yang secara keseluruhan dari segi keanggotaan ada 12 komisariat eh, sama dengan 12 kecamatan. Eh, dukungannya luar biasa dari 12, seingat saya kemarin 11 ya. Benar. 11, 11. atau eh, lebih dari eh, 51. Ini tentu menjadi ada korana, menjadi kebanggaan bagi kita ah, sekaligus juga menjadi tantangan karena yang di yang dipimpin tidak tidak homogen melainkan heterogen dari berbagai suku ada suku uh, Minang, Melayu, Jawa, Mendailing, Mandailing lah macam-macam. Mudah-mudahan dengan uh, amanah yang diberikan ini dapat menjadi teladan yang baik bagi organisasi yang lain dengan uh, keberhasilan Bank kontam nantinya. Tapi benar uh, bahwa puja-puji kita jangan terlalu berlebihan karena ini baru di awal. Uh, konon lagi, tantangan yang dihadapi akan lebih besar. Terlebih lagi, uh, situasi ekonomi, sosial, politik pasca pandemi ini uh, apa, bul dapat, uh, apa, belum dapat uh, arahnya ke depan seperti apa. Oleh karena itu memang perlu ada uh, orang yang memiliki talenta untuk memimpin organisasi, baik dari uh, apa baik dari uh, organisasi yang terkecil sampai pada organisasi yang besar. Oleh karena itu, uh, ini sebenarnya bisa menjadi musibah, bisa menjadi berkah tergantung uh, usaha dari Bank Gontam dan doa dukungan kita untuk kemudian dapat kita pastikan bahwa Bang Gontam sepatutnya berhasil. Keberhasilan Bank tidak akan terlepas dari dukungan dan doa kita. Oleh karena itu, kita titipkan uh, 3 PB ke depan kepada Bank untuk diarahkan ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, informasi yang kedua, sebagaimana sudah diberitakan di berbagai media, baik media sosial maupun media online, bahwa Pukla Pasangan Barat, Bapak Han Sastri Metondang itu telah ditetapkan sebagai uh, Sekda Provinsi Sumatera Barat tinggal menunggu pelantikan kalau menurut berita kepres sudah terbit uh, tinggal menunggu pelantikan dan uh, semoga tidak dalam apa semoga tidak lama lagi uh, Putra Pasaman Barat bisa menjadi orang kedua atau orang ketiga di Sumatera Barat dan ini kalau menurut informasi yang ada bagi yang tahu mungkin tolong nanti diluruskan. Tapi yang bagi yang belum tahu informasi menyatakan bahwa Bapak Hansastri ini sepembuatan, sepengambilan dengan uh, mertua Abang kita Kondang, uh, Kondang Metondang. Begitu kabarnya. Nanti mungkin bisa diklarifikasi atau diperbaiki Bang Gontang kurang tepat jadi, agak betul, <laughs> memang, memang semua bisa pembuatan dot almarhum Pak Rusdi kurang tepat. Betul, betul. Jadi, nah. saya istri saya menikah, nanya Pak Rusli Bu Risna Murti. Adiknya ibu mertua perempuan menikah dengan Sastri Berarti Jadi kalau saya pembuatan. putrinya bertubuh mertua, kalau Hans Asri, adiknya ibu mertua, gitu. Nah, berarti saya pembuatan Pak Rusti betul, kan? Tersudih, Betul, betul. Artina, dua, dua ucapan selamat yang harus kita sampaikan, baik kepada Pak Hans Asri, maupun kepada Pak Gontam. Ini eh, sepertinya <laughs> kali ini eh, bendera Matonang makin berkibar. <laughs> mantap-mantap uh, itu kita. satu lagi ada lubis juga tuh walu dilantik di Palembang uh -huh. pengadilan agama wakilnya di Palembang tuh tua lubis ya, Pak. Oh Pak tua menjadi Apa? wakil ketua pengadilan agama kelas 1a Palembang ya tanggal Sebelumnya, 30 kemarin simpang empat hmm. sehingga saya dalam grup dulu ada enggak ya ada ada Ya, ya, ya, ya Kita ucapkan salam juga kepada Pak Palatua Lubis untuk menjadi uh, diberikan amanah sebagai Wakil Ketua uh, pengadilan Agama kelas, kelas 1A Palembang. Untuk menjadi Ketua Pengelian Agama di kelas 1A itu perjuangannya juga cukup panjang. Mudah-mudahan nanti uh, karir beliau sampai menjadi uh, Hakim Tinggi. Jika ada rezeki ya menjadi Hakim Agung. Harapan kita seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu informasi yang dapat disampaikan untuk informasi aktual, ada ada tiga informasi nanti mungkin dapat disampaikan informasi lain dari teman-teman uh, kita yang lebih punya uh, akses di, uh, baik di Paswan Barat maupun informasi lain yang berkaitan dengan warga IKPB. So, okay, so. Okay. Jadi karena waktu juga sudah uh, semakin siang Ini dua jam 2 jam dari jadwal Luar yes. biasa karena namanya juga silaturahmi ya Jadi banyak apa namanya Kangen-kangenan Banyak-banyak uh, pembicaraan yang di luar jadwal <laughs> Jadi uh, mudah-mudahan di pengajian berikutnya bisa lebih di lagi waktunya nanti agar, eh, apa namanya itu, agar bisa, agar bisa lebih bagus lagi nanti pengaturan waktunya. Nah karena tidak ada lagi yang, yang akan kita bahas, baik saya sebagai eh, pembawa acara di pengajian kita kali ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota eh, IKBS yang menyempatkan diri untuk ikut pengajian kita, yang berlangsung secara online ini mudah-mudahan pengajian seperti ini akan terus berlanjut sehingga oh, silaturahmi diantara sesama pengurus KPS ini tetap berlangsung meskipun suasananya masih dalam kondisi pandemi. Dan uh, untuk mengakhiri acara ini karena tadi kita sudah uh, membuka acara dengan basmalah dan uh, dan al-fatihah maka. Uh, untuk menutup acara ini, mari kita tutup dengan hamdalah. Hmm. Terima kasih eh, atas waktunya semuanya. Hayrukalam, saya ucapkan pemilik tabik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi ya, wabarakatuh. Jadi, sudah insyaallah bulan ada mempersulit n Pengajaran er minggu no. oktober, ah oktober Oktober. oktober. Jadi kan memiliki yeah. zoom kan. Jadi bang, beritahu. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.